Juventus versus Fiorentina, Bianconeri enggan pikirkan pengurangan poin. Juventus fokus menatap laga melawan Fiorentina dan tak mau ambil pusing perihal sanksi pengurangan poin akibat kasus transfer pemain. Dua Juventus versus Fiorentina yang termasuk rangkaian pekan ke-22 Liga Italia 2022 hingga 2023 akan digelar di Allianz Stadium, Senin, 13 Februari 2023, pukul waktu Indonesia Barat. Juventus dan Fiorentina cuma berjarak 2 poin di klasemen Liga Italia. Juventus berada di peringkat ke-12 dengan 26 poin, disusul Fiorentina yang punya 24 poin di urutan ke-13. Posisi Juventus merosot usai mendapatkan hukuman pengurangan 15 poin karena kasus transfer pemain. Kapten besar pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, mengungkapkan bahwa para pemain terpukul ketika mengetahui sanksi tersebut. Namun, Leonardo Bonucci dan kawan-kawan kini telah berangsur menerima keadaan dan memutuskan untuk fokus menghadapi laga-laga selanjutnya. Ada momen adaptasi. Setelah hukuman dijatuhkan, kami terpukul. Itu manusiawi, kalau tidak, kami mengatakan kebohongan pada diri sendiri, kata Allegri. Dilansir dari Football Italia. Sekarang tim telah menemukan keseimbangan, kami membuat tujuan sederhana. Besok, kami harus melakukannya dengan baik, tutur Allegri. Fiorentina ada di belakang dan bisa mengejar kami. Kami harus tampil bagus dan maju satu langkah menjadi yang terbaik, ucap Allegri. Juventus menatap duel melawan Fiorentina dengan modal bagus setelah mengalahkan Salernitana 3-0 pada pekan sebelumnya. Sementara itu, Fiorentina mengantongi kekalahan 1-2 dari Bologna. Meski demikian, Fiorentina tercatat lebih sering menang dalam 5 pertemuan terakhir melawan Juventus. Data transfer mencatat Fiorentina meraih dua kemenangan, sekali kalah, dan dua hasil imbang.